Okey so hari ini saya nak cerita pasal rutin eh rutin rent full time okey so routine uh, part time saya akan cerita kemudian kita boleh bincanglah lepas ni bila ada masa eh mas so orang dia semua semua orang dekat dalam dunia ni dia bila dia bangun daripada apa tu bila strike pukul 12 malam dia semua ada sama ha, Allah dah kurniakan dia 12 jam eh Allah dah kurniakan dia semua 12 jam tak kisalah uh, Elon Musk ke Bill Gates ke Uh, apa tu uh, whoever dia tetap ada 12 uh, apa 24 jam sorry dia ada 24 jam eh jadi sama juga dengan kita kita ada 24 jam sehari betul tak? tapi dia bukan masa yang apa tu yang menyebabkan uh, kita tak boleh nak berjaya ni kebanyakan orang cakap macam mana saya nak buat coach saya tak ada masa kan eh, dia bukan disebabkan apa masa dia disebabkan oleh direction eh. even kalau kalau kita imagine kan kalau air kalau menitik sikit-sikit pun kalau dia menitik dekat satu tempat boleh berlekuk kan ha, ini kan pula kalau usaha yang kita buat dengan bersungguh-sungguh jadi ini saya nak cerita pasal rutin saja eh. so rutin ni adalah adalah petunjuk kalau sekiranya orang tu dia ada ada uh, ada cita-cita kalau orang tu ada cita-cita dia mesti ada rutin Ah, kalau orang tu tidak ada cita-cita maka dia akan ikut dia akan ikut arus uh, waktu ketika dia lah uh, especially orang yang buat hartanah ni orang yang buat hartanah ni dia kata I got time freedom betul tak freedom bagi dia ialah freedom semua untuk buat benda selalunya kalau orang tidak compartmentalize dia punya masa maka freedom yang dia anggap sebagai freedom tu adalah sama juga macam uh, perkara yang sia-sia dia akan jalan jalan jalan tapi ujung-ujungnya dia jadi macam Trak, apa? berlari atas treadmill, so you kena tahu, you kena uh, tumpukan tenaga you, usaha you dengan apa yang patut you lakukan, eh. jadi masa terbanyak you adalah mesti dilakukan untuk waktu yang paling penting, okay. yang paling penting lakukan berjadual dan beristiqamah Eh, kena ada jadual, kalau sekiranya you main hentam ya yeah, kiri kanan, kiri kanan tapi you tidak ada jadual, ends up you akan dapati kebanyakan mas apa yang you lakukan ialah benda yang tidak penting untuk menggerakkan jarum odometer you so basically ada satu buku yang mengatakan 5 uh, superlist. list, nah, saya ada cerita 5 uh, superlist. jadi benda tu saya amalkan sekarang, uh, jadi saya sendiri ada saya ada saya ada super list saya ni. Saya ada kompas harian, kompas harian. Jadi setiap hari saya tulis kompas harian ni and saya tentukan apa yang saya nak lakukan hari ni juga. Okey so lakukan berjadan dan beristikamah eh berterusan berterusan berterusan pastikan semua orang orang yang tersayang orang keliling kita tahu berkenaan apa yang kita nak lakukan. Kalau sekiranya dia tak tahu apa yang kita nak lakukan apa terjadi ialah mereka akan ingat kita ni kosong masa kita. Jadi mereka tidak hormati masa kita. Paham tak? Betaul dengan kita punya isteri, betul dengan mak ayah bila kah waktu kita bekerja untuk atana ni. Orang yang kerja atana full time, dia kena cakap dengan orang yang dia sayang, saya kerja full time, eh? Bukan ikut macam suka-suka je, ha, macam tu. Okey? Bangun sejam awal. Kalau you bangun, kalau you bangun pukul 6, bangun pukul 5. Okey? Uh, ada ada satu club eh, kelab dekat dekat kita ni dia panggil 4 o'clock club. Ah 4 o'clock so ada yang tiga, 3 o'clock club, saya pernah buat 3 o'clock club tapi saya rasa tak boleh, terlalu terlalu awal, tak cukup masa untuk saya nak uh, berehat sepenuhnya, jadi saya saya masuk dalam 4 o'clock club, <laughs> saya pukul 4 uh, buat apa yang patut, solat, you baca buku, masa awal-awal tu dengar motivasi, Eh, uh, benda-benda benda you ada satu jam untuk you gunakan untuk nak apa tu refreshkan minda you. Kalau sekiranya uh, minum air banyak, ada orang amalkan sebelum dia apa? Sebelum apa-apa dia minum air dulu kan. Ada orang cakap 8 cawan whatever. So you you do whatever necessary, uh, minum air and then, lepas tu uh, refresh yourself, okey? So bangun sejam awal and then pukul 6 sampai pukul 8 selalunya waktu family betul tak? Sekarang sekiranya uh, you nak hantar anak sekolah, tak lama lagi anak dah start kan sekolah and then, kalau sekiranya you nak uruskan you punya family, dan waktu tu lah you, waktu ni anjakan berdasarkan kepada you, eh, tapi ini adalah yang saya sarankan saja Okey? persediaan seterusnya, eh, untuk persediaan minda especially ialah kita cek 8 ke 8 setengah kita buat kita punya kompas harian ni kompas harian ni sepatutnya kita tulis tiap, -tiap hari eh, apa yang kita, apakah goal kita, apakah kita most grateful Uh, apakah lima benda perkara lima segmen yang kita kena tumpukan sebab lima segmen ni akan menentukan sama ada kita berjaya ataupun tidak tahu ni okey so kita kena tentukan lima segmen tu And then lepas tu kita buat to-do list dan affirmation uh, affirmation macam saya kita macam apa tadi tak hari saya buat saya akan cakap saya pun dingkan tanah hebat 10 kali kan? uh, jadi walaupun benda tu nampak macam remeh tapi saya percaya kalau sekiranya saya sendiri yang cakap secara kuat eh kuat berkenaan dengan diri saya maka saya akan bertindak mengikut apa yang saya yakin saya ni eh okey follow up 8.5 hingga 9.5 mungkin semalam you ada buat viewing dengan orang jadi you nak catch up dia orang sebelum sebelum dia orang sibuk dengan kerja dia orang call dia orang tanya berkenaan dengan dia punya viewing semalam kalau sekiranya you tak dapat catch up awal-awal kan mungkin kata orang kata saya nak fikir dulu kan so kadang-kadang by the time dia sampai rumah dah pukul 10.30 so susah kalau you nak catch up ataupun nak follow up waktu ketika tu tapi orang don't mind kalau you call waktu pagi sebab masa ni 8.30 waktu ni mungkin waktu dia tengah commute kan so you boleh cakap dengan dia sekejap tanya WhatsApp either dia okey ataupun tidak dengan you punya viewing semalam ataupun sebelum ni ataupun minggu lepas just follow up eh ingat eh ke okay, selalunya sales hanya berlaku selepas you dah kali 5 kali follow up dia kata no yang keenam baru kata yes eh 80% sales berlaku selepas 5 kali no okey so ada orang buat sampai 10 follow up ada orang buat 15 follow up saya tahu lah eh, ada satu orang eh ejen ni kerja dia cek buyer je ke okay, cek seller je kerja dia, dia kata tiap-tiap hari dia follow up ah mestilah coach, kena buat coach dia bukan dengan agensi kita tapi macam yang apa macam coach Azran cakaplah kena kenal orang. Ah even orang yang broker-broker ni pun kita berbual kan. Ajak mengeti, kadang kadang dia ajak mengeti dengan saya. Ha, macam tu lah Kita kadang-kadang setiap -kadang, hari eh dia tak pernah tidak tidak pernah om kata, tidak pernah rasa uh, rasa berjemu untuk follow up. Follow up ni sangat penting eh. Lepas tu recharge 9.30 ke 10. Saya punya recharge ialah 9:30 ke 10. So you punya recharge, you ada group you sendiri cerita pasal motivation, positif-positif benda je. Saya setiap weekdays 9:30 sampai ke 10. So you guys kalau rasa macam tak macam tak macam hati tu macam tak keruan, masuklah. Ah, saya jemput je semua. Masuk dengar ada sharing, kita cerita positif negatif tak ada. And then role play 10 sampai 10 10:30. Role play ni seorang jadi agent, seorang jadi buyer sorang so, jadi agent sorang so, jadi seller, betul tak? Jadi you role play dulu, cerita dulu. Uh, orang tanya ni you tahu apa nak jawab, okey? And then pukul 10:30 sampai pukul 12. .00. Ini waktu yang penting. Eh, buat uh, apa tu uh, apa tu iklan, uh, dia sepatutnya uh, bukan saja iklan ah prospecting eh. Cari buyer dan buat iklan, okey? Cari seller dan buat iklan. So ini waktu penting eh 1 1 jam ni sangat penting jangan bagi orang uh, jangan bagi orang uh, uh, apa tu apa tu uh, ganggu you waktu ketika ni so you kena solid selalunya kalau satu setengah jam ni you boleh dapat bercakap 30 ke 40 orang 30 ke 40 orang masa penjaga masa minta tolong okey so jangan lupa buat WhatsApp ataupun call eh and then for seller owner master list dengan FB dan sebagainya. Pukul 1 sampai pukul 2 you break. Okey, you break. Pukul 1 sampai pukul 2 you break. So masa ni you uh, lakukan apa yang patutlah, makan. So kalau sekiranya you nak break awal pun tak okay. Pukul 12:30 sampai pukul 1:30. Sebab apa tahu? Selalunya pukul 12:30 orang dah start, orang dah start bila kita call kan. Siapa yang biasa buat call calling dia tahu. 12:30 dia tengah makan. So uh, susah nak cakap dengan orang tengah makan kan. So kadang-kadang pukul 12:30 you boleh consider untuk break. Jangan break uh, jangan break terlalu lewat sebab masa tu orang dah start kerja. You kena pandai nak tangkap bila waktu ketika bila yang orang belum start kerja, uh, masa tu you cakap dengan dia ataupun masa tu masa ketika uh, apa tu uh, dia dah habis kerja masa tu you tangkap dengan dia. Tangkaplah sebab kalau tidak memang dia tak layan you. Okey, farming area 2 sampai 6, pukul 2 sampai 6 jangan ya duduk rumah. Jadi you kena keluar. Tak boleh duduk rumah lagi, tak boleh duduk ofis. You kena keluar pergi check eh, kawasan uh, farming area okay and then viewing salunya pukul 6 sampai pukul 8. Nah ini memang tidak orang kata tak apa orang kata without feel lah eh. Masa saya buat sale zuru memang setiap hari saya make sure ada viewing. Make sure ada viewing dan bukan satu viewing kadang-kadang dua viewing kadang-kadang tiga viewing. Ha, macam saya cakap ah masa ni you kena jaga-jaga sikit dah. Kadang-kadang maghrib you terlepas. So you kena jaga-jaga kat situ. So uh, waktu ketika ni selalunya memang ramai orang nak nak, nak, nak tengok rumah eh. nak sewa especially sewa so make sure every day ada viewing kalau you tak ada viewing every day uh, hari tu then uh, you gunakan untuk pergi pusing jumpa ngagat apa kasih dia apa tu roti uh, uh, canai ke uh, business card bagi roti uh, canai bagi dia tit, apa apa uh, tarik ikat ikat tepi ke ya. uh, itu itu cara dia sebab I orang ni okay. macam macam pemegang kunci tau sebab ramai je orang akan lalu tanya dengan dia ada tak rumah nak sewa dia akan bagi kad kita I tell you every day ada orang akan call kalau you buat tetap hari every day ada orang call yang saya nak cari rumah sewa trust me you buat kalau you tak buat you tak tahu ini benda simple je okey okey pukul 8 lah tap pukul 8 biasanya dah balik dah balik rumah, mandi apa, buat apa yang patut, satu jam sebelum you tidur you decide lah, eh. so selalunya saya pukul 10.30 saya dah bush. <laughs> eh dah tidur dah, so satu jam setengah jam, satu jam setengah jam ah, masa tu lah you buat journal, you isi balik kompas you, eh check balik so saya, saya punya kompas saya ada goal dan ada juga peristiwa dengan apa-apa idea-idea tu saya tulis kat bawah tu, jadi ada macam hari ni ada peristiwa ah, apa uh, meeting saya tulis. Jadi at least malam tu saya tengok balik apa yang saya dah berjaya lakukan. Ah uh, yang mana yang saya kalau ada tuduh pun saya masuk tick and saya tick dan saya rasa lega. Baik. So uh, tegas dengan diri sendiri dan orang lain. So kalau sekiranya kita tegas dengan diri kita sendiri dan kita tegas dengan orang lain maka kita akan Uh, Insyaallah akan berjaya so kadang-kadang orang dia akan nampak macam kita relax kan jadi dia akan menggunakan uh, masa kita bukan apa maksudnya dengan hati kata lain dia mereka ni memang uh, apa tu diingatkan kita tak ada kerja kita kena cakap dengan dia oh at this moment uh, you tak totally ganggu saya sebab saya tengah buat kerja faham tak so you kena buat benda tu sebab otherwise nanti you punya retin akan lagi you kena kena make sure that orang semua faham mula-mula memang dia orang akan mungkin rasa macam Allah setakat telefon orang ala pesangat pun betul lah. tapi kalau you tegas dengan dia orang dia respect you kalau you tak respect dengan masa you sendiri orang takkan respect you punya masa faham tak kalau kita tak respect kita punya janji pada diri kita apakan pula kan? kita nak respect orang lain punya janji ataupun orang lain nak respect kita punya uh, janji mereka pada kita faham tak so kita kena respect ataupun kita kena penuhi apa yang janji yang kita dah buat pada diri kita jadi kompas ni adalah memandu you untuk apa tu apa pergi ke jalan yang betul eh jadi ada ada cerita pasal compounding effect ni compounding effect ni sangat penting ada tiga minit lagi compounding effect ni maksudnya macam ni kalau sekiranya kita ada dua orang eh satu orang dia berusaha untuk nak uh, melakukan yang terbaik dalam hartanah ni satu orang ni dia cukup-cukup Ikut uh, macam tak tak tak ikut apa yang kita sarankan dia punya perbezaan tu tidak akan dinampak 6 bulan 1 tahun tak akan nampak jadi kalau ikut komponen uh, efek buku komponen efek ni komponen efek ni ada buku dia eh. so komponen dia dia punya efek dia hanya akan nampak selepas 2 tahun selepas 3 tahun so dengan tiga kata, kata lain kadang-kadang you tengok kawan-kawan you macam relax tapi apa tu dia dalam keadaan dia relax tu dia masih juga ada dapat closing kan tapi kamu punya beza jurang apa beza dia tak nampak beza pun tapi benda tu makin lama makin lama makin lama dia akan nampak beza dia so ingat eh compounding effect tu maksudnya kamu kena yakin kita saya yakin kalau saya buat tiap hari perbezaannya hanya akan saya rasa selepas 2 tahun selepas 3 tahun yakin kat situ, So sebab tu kadang-kadang benda bila kita buat tu kita tak boleh orang kata nak cuba jaya tak akan berlakunya, apa-apa yang kita nak buat kita kena buat pun sungguh, sungguh dan dia akan mengambil masa lama macam saya cakap iaitu ini bukan sprint, ini bukan sprint ini adalah marathon, so, kita ingat marathon ambil masa lama, betul tak okay. antara dua dan empat terlepas, antara dua dan empat adalah waktu farming area masa tu kita pusing kawasan Ah, sebab kita ingat eh, empat channel yang paling penting bagi saya yang awal-awal orang yang baru start eh, mesti ada so, ah, SOI eh. kita punya sphere of influence, lepas tu kita punya farming area tu sangat penting, dua tu sangat penting, eh, SOI paling penting nombor 2 ah, farming area, maksudnya dekat satu kilometer daripada rumah kita semua orang tahu kita perunding hartanah ah, 5 kilometer daripada rumah kita kita kena pilih, 5 strata 5 landed area orang kat situ dari situ kita nak kena cari at least ha, kalau sekiranya tempat tu kita kita jaga setiap jalan tu kita kenal orang. Faham tak? Ha, jalan satu saya kenal Encik Ali. Jalan dua saya kenal ha, kakak Jamila. Katakan macam tu kan. Jadi orang-orang ni bila kita ada information viewing ha, kita kita ada ha, apa tu nak viewing ke apa kan ataupun kita ada listing baru kita pas kat orang. Jadi dia akan cakap dengan jiran-jiran dia engo sebab ingat tahu dia ingat ada 10%, 50%, 20% kalau dia beritahu kat orang dan orang-orang macam ni kalau macam Kak Mala kan kalau dia lah champion saya kan, saya cakap dengan dia dia akan pek pek pek pepek -pe -pe. uh, lepas tu kadang-kadang uh, apa tu dia suka cakap dengan orang lepas tu orang akan datang, eh ah, ya ada adik aku nak nak beli rumah kawasan ni 60% daripada orang yang nak beli rumah, 60% daripada pembeli rumah ialah orang yang tinggal kawasan situ, datang daripada orang yang tinggal kawasan situ dia kenal orang situ okay? so pergi pusing jangan duduk dekat rumah, jangan duduk dekat office kalau sekiranya pukul 2 sampai pukul 6, itu waktu yang penting untuk you keluar ha, ingat waktu prospecting dengan waktu you buat farming okay? so itu saja daripada saya, terima kasih banyak-banyak so ada kalau sekiranya ada you guys boleh whatsapp saya untuk part time, jangan lupa setiap hari mesti satu jam uh, you kena korbankan you weekend kalau you tak sanggup korbankan weekend you, susahlah untuk you nak uh, apa tu untuk untuk you nak uh, survive ataupun berjaya. So weekend you you kena sanggup korbankan. Okey, terima kasih banyak kepada MC, saya serahkan balik pada Yugis. Terima kasih kerana menonton video ini. Saya Abdul Rashid, pursatana anda. Sekiranya anda suka tips pelaburan serta kejaya hartana, jangan lupa untuk tekan butang subscribe